Hari ini saya nak bawa sahabat-sahabat uh, semua membuat kayuhan daripada Jalan Kenari menuju ke PG Famosa ataupun lagi satu nama famous ialah 541 Selamat sejahtera dan sawadik kerap sahabat-sahabat EP ke-8 Kali ini saya perkenalkan tracks Jalan Kenari ke PG Famosa Selamat datang ke Expansion Team Channel EP kali ini kita berada di Bayar Lepas, Pulau Pinang EP kali ini kami akan perkenalkan tracks ke PG Famosa Ataupun satu lagi nama popularnya iaitu 541 Track ini bermula di Jalan Kenari, Bayar Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5 perpuluhan 32 3770,100 perpuluhan 264120 jarak trek ini sepanjang lebih kurang 3.75 perpuluhan 75 kilometer dengan ketinggian lebih kurang 264 meter kami expansion team Chanel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Sahabat-sahabat Jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2km okay. Jadi kita akan sampai di satu persimpangan di sini okay. Di mana simpang ke sebelah kanan akan bawa kita pergi ke glasshouse ataupun skylight Untuk kali ini kita akan gunakan jalan straight, jalan terus Untuk pergi ke PG Power Mosa ataupun 541 okay. Jadi jom kita teruskan perjalanan sahabat, setelah kita buat kayuhan lebih kurang 2.5km kita akan sampai di sini tempat ni dinamakan Fixtory, jadi merupakan satu tempat yang cantik kita boleh berehat sambil mengambil beberapa keping gambar kenangan ok, jadi semua boleh enjoy lah dekat sini jadi kita saksikan suasana dekat sini Ok sahabat, jadi sampai di sini kita akan ada satu simpang di mana sahabat-sahabat perlu ambil perhatian. Ok kita akan guna simpang di sebelah kiri ini untuk pergi ke PG Famosa ataupun 541. Di sebelah kanan merupakan lagi satu simpang untuk pergi ke destinasi yang lain. Jadi kita gunakan simpang di sebelah kiri. Okey, uh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, di sini kita ada tiga junction. Okey, junction di sebelah kiri, straight dan juga junction ke sebelah kanan. Okey, jadi kita akan guna pendai kecil uh, daripada jalan-jalan terus ataupun uh, junction tengah. Okey, untuk pergi ke PG Formosa ataupun 541. Sahabat-sahabat sekalian Jadi sebenarnya kita sudah hampir sampai ke PG Farmosa Ataupun 541 Sampai di sini kita akan jumpa lagi satu simpang okay. Jadi kita kena ambil simpang di sebelah kiri Untuk naik ke PG Farmosa ataupun 541 okay. Jom kita panjat dekat sini Okay sahabat sahabat, jadi kita sudah pun sampai ke PG Farmesa ataupun 241 Jadi orang kata kalau kita lihat keliling area dulu, destinasi hmm. kita bagaimana keadaannya Okay sahaja untuk video kita pada kali ini, untuk buat masa sekarang, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati